Hati-hati oil, USD sedang bergolak. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan oil, USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase akonsolidasi di sekitar area resistan. Perhatikan, jika pergerakan oil USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 68,28 sampai 67,02 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 71.66 sebaliknya waspadai jika harga oil USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 67.02 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya 64.96 sekian analisa forex untuk tanggal 22 Juli tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081212983101 sekali lagi 081